Oke okay guys, di sini ada sebuah rekomendasi daripada teman-teman sekalian, yaitu Ustadz Amin guys. Pertama kali saya menonton Ustadz Amin ini, yaitu rahasia 10 perkara di dalam sholat. Ya kita melakukan sholat setiap hari, kadang kita memang khusyuk, kadang tidak khusyuk ya teman-teman sekalian. Namanya juga istilahnya manusia ya kan, dan kita harus terus belajar, harus mencari bagaimana supaya kita itu benar-benar khusyuk dalam sholat kita. Ya terutama sholat-sholat fardu sholat-sholat wajib yang mana kita lakukan lima kali dalam sehari. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya tentunya dengan belajar secara online ataupun datang langsung kepada guru-guru kita. Allah akbar Nah di sini guys ada rahasia 10 perkara di dalam sholat. Saya nak tahu juga macam mana ya kan. Nah apakah saya dah tahu? Apakah kawan-kawan dah tahu? Nah kalau dah tahu kita kena ingat-ingat-ingat dan amalkan macam tuh Nah ini daripada Ustadz Amin guys, jom kita tengok videonya. Let's go. Tak kenal maka tak cinta. Kata hadis Melayu, hadis Sahih Melayu tu. <tuk menarik> tak kenal maka tak cinta. Okay, apakah yang pertama yang ada dalam solat? Yang pertama yang ada dalam solat adalah membesarkan Allah Subhanahu Wataala. Membesarkan Allah. Dekat mana membesarkan Allah itu? Nih, ada dalam takbir kita tu. Allahu Akbar. Saya Allah Aliman Hamidah. Allahu Akbar. Nak biasakan tabiat mengagungkan Allah Subhanahu Wataala. Se manusia akan menyembah benda yang dikagumi. Manusia akan menyembah benda yang sangat berterima kasih. Kan? Ah tu manusia. Jadi maknanya membesarkan Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua apa yang ada dalam solat? Yang kedua yang ada dalam solat minta hidayah jalan yang lurus. Ihdinas seratul mustaqim Ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus Itu ada dalam solat Sebab itu orang yang mendirikan solat Akan diberi hidayah Dan jalan yang lurus ni Bukan semestinya jalan agama Maksudnya hmm. seluruh keputusan kita tu Nak tepat Agama pun itu yang besar dia Tapi seluruh keputusan hidup adalah kena tepat Ibu -ibu, Kan kak, Tuan-tuan ayah-ayah saya sekalian ni Hidup adalah keputusan Hidup tak boleh buat tanpa keputusan Kan Orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia, orang yang lemah. Macam mana? Ya? Nantilah, nantilah, nantilah. Orang yang lemah. Orang yang silap buat keputusan, orang yang rugi. Allah. Keputusan. Hiduplah keputusan. Kita ingin datang ke mari. Ini keputusan ni. Datang ke mari. Lepas ni, mungkin nak pergi makan ke mana-mana. Adalah keputusan. Lepas ni, ke lepas, lepas petang ni nak buat apa? Keputusan. Hiduplah keputusan. Lepas bagi ayah-ayah, abang-abang saya sekalian, kan? Saya ada satu ceramah, dan I Kim boleh, boleh type dekat dekat dekat YouTube Suami berwatak Rijal ha? Suami Rijal Rijal ni maknanya orang laki, laki sebenar lah ha? Laki sebenar ha? Ha? Sebab Allah sebut Hanya orang berwatak Rijal Boleh memimpin wanita Al-Rijal Kawamuna al-Nisa Rijal Hanya Rijal saya boleh memimpin perempuan Apa antara ciri-ciri Suami berwatak Rijal Antara dia Boleh buat keputusan Allah buat Keputusan dia hidup ha? Sebab itu kita sebagai suami suami kan jangan biarkan kita tak buat keputusan hidup waktu pendek kecil, kecil je Suami kita cakap bang nak minum apa bang apa-apalah yang biasa kan abang minum apa bang ni air kan? makan apa bang apa-apalah jangan makan apa bang nasi goreng kan? kalau kan? nak bercuti ni bang kita cuti nak gimana bang cuti sekolah ni bang kan okey walaupun isteri kita idea lagi bagus tapi kita buat keputusan kita bagi cheomanlah kalau bang kita pergi langkawi lah bang Sekejap saya fikir, padahal tak tahu tak, tak, tak ada idea pun, padahal Betul-betul, langkawi bagus ah, okay, okay, kan? okay, okay. Jangan biasakan kita tak buat keputusan Bang okay. baju bang, okay, ambilkan baju warna belang-belang tu kan? Kain apa bang, okey kain ni Dan perempuan fitrah ada dia suka suami yang rijal, suami yang boleh Ustaz, betul tak Bu? Betul? betul Ini pengakuan mangsa <laughs> <laughs> Pengakuan saksi <laughs> pengakuan kan? Isteri suka, suami yang, yang boleh buat keputusan seperti itu ah memang suami sebab tu jangan jangan malas kalau pasangan muda-muda kan nak tengok wayang kan kalau muda-muda tak wayang kan macam tu cerita bang apa-apalah pergi bang beli-bilalah jangan kan mu abang okey cerita ni kalau isteri cadang kan konon-konon fikir kejap eh sebab eh, tak ada idea pun okey okey ni bagus <laughs> suami buat tak rijan okay? okay. eh itu Sebab tu, macam orang lelaki ni, bagi orang lelaki lah ya, untuk cakap suami kita. Memang be, kena biasa buat keputusan. Takkan ada 20 tahun kahulah, kahwin, makan apa-apa lah, apa-apa asyik apa-apa je. Kena kena rajin mikir sikit. jangan apa-apa lah, hubungan. Nah. Kena rajin mikir. Okey. So, jadi, dalam solat yang keduanya ada minta jalan yang lurus. Untuk keputusan hidup kita. Jangan silap buat keputusan. Allah. Okay. Jangan silap buat keputusan. Ih, dinas mustaqim tu, ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Maka dari kita ada nak berniaga, ada duit sikit pampasan ke KSDSP pun nak berniaga buat ni buat ni kan. Betul ke bidang tu berjaya untuk kita? Solat, minta hidayah. Ihdinash shiraatal mustaqim. Sebab tu jaga solat. InsyaAllah keputusan hidup kita tu akan sentiasa dibantu oleh Allah. Dia Allah sebut eh, tatakuf firasat al-mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman dia memandang dengan bantuan Allah. Allah. Yang ketiga dalam solat ada apa? Ada minta ampun. Ada dalam duduk antara dua sujud minta ampun rabbighfirli dan waqf anni kan dia aku dan maafkan aku ya Allah okey yang keempat apa ada minta kasih sayang wa rabbighfirli warhamni Allah kesayangkan sayangilah aku ya Allah sebab orang kalau Allah sayang banyak benda Allah Subhanahuwataala akan bagi wa may ya yajaallahu makhraja diberi jalan keluar bagi permasalahan yang kelima apa dalam salat? minta cukup wajburni minta cukup. Wajiburni. Kita ni bukan saja minta rezeki yang banyak tapi minta cukup eh? Banyak orang yang rezekinya luas tapi tak cukup. Allah. Ana minta cukup, bi Allah cukupkan diri kita ni. Wajburni. Yang keenam minta apa? Minta angkat darjat, warfaqni. Ada dekat duduk antara dua sujud. Okey. Yang ketujuh minta apa? Minta rezeki, warazukni. Minta rezeki. Tak rezeki, so Allah luaskan rezeki kita. Rezeki ni ada yang nampak, ada yang tak nampak. Duit rezeki nampak keberkatan pada duit itu rezeki yang tak nampak. Isteri dan suami rezeki, isteri yang solehah, suami yang soleh itu rezeki yang tak nampak. Ya, kan? maknanya yang soleh, yang solehah. Kadang-kadang isteri kasar dengan suami. Kan, satu hari ada satu orang pencuri masuk ke satu rumah. Okay? Jadi ditangkap oleh isteri dia. Isteri dia pukul-pukul-pukul sampai, sampai, sampai apa nama sampai Sampai pencuri tu kira Ah oh, kan Tentang kah? Ketika di balai polis Poli pun tanya Bagus akak ni kan Nak tanya laporan apa rahsia boleh berani Sebab so, orang takut takut lari kan kunci bilik kan Ni macam ni lari ada Sebenarnya saya ingat tu suami saya <laughs> Masya Allah Biasa rumahnya Memukul suami <laughs> Saya ingat suami saya Balik lambat kan Rumahnya pencuri Aduh, Aduh. <laughs> <laughs> Okey, okey okay, okay. Kadang-kadang Ada orang yang didera oleh suami Tidak sedikit, eh, yang didera oleh isteri ada banyak eh? Satu hari, saya ada ofis saya, satu orang Dua orang kawan-kawan kembang, suami mesti datang memang saya etika Jadi, so, peguam syariah ini, kita akan panggil dua-dua Kemudian, okay, abang keluar sekejap dengan akak saja Atau akak keluar sekejap dengan abang saja Mereka panggil dua-dua Soalnya saya, Ustaz apalah tak gunung lah, gitu, lagi itu, lagi ni. Ya okay, Kak, ya Kak, ya Kak, sabar Kak, sabar. Okay, Berhentinya hanya mengambil nafas saja. Okay pun. Okey, cukup. Allah. Saya nak pakai abang kan? Eh? Apa cerita, abang? Apa cerita, abang? Tak adalah ustaz Dia membuka tangan dia Tengok ustaz Beka gigit Gigit kat sini <laughs> Lebam kat sini Ada <laughs> juga Suami Suami yang didera Oleh isteri <laughs> uh, Tak apa bang Sabar tak sabar, sabar, sabar Tak apa, apa. Uh, Maksudnya ada uh, so, Jadi Rezeki Rezeki pasangan lain Pasangan yang soleh Satu rezeki yang lain Itu kena minta rezeki Lepas tu 6 solat Ada minta rezeki Kemudian yang ke-8 yang kelapan elapan minta sehat. Wa'afini, minta sehat. Lebih kita kesihatan. Lebih buat ke ayah-ayah saya sekalian, kan? Umur kita telah ditetapkan. Kita mati bukan sebab sakit. Kita mati sebab umur kita habis. Itu sebab kita mati. Ada orang hari ini, ada orang hari ini, terhantar 3-4 tahun bagi sakit. Orang ziarah dia kesian, kan? Tapi 3-4 tahun masih hidup lagi. Orang yang ziarah ini, itu yang meninggal. Ada. <tuk <tuk betul sih betul. Jadi kita ni hidup kita ni adalah mati tu adalah akan umur kita habis. Hmm. Jadi katakan umur kita 60, biar kita habiskan umur 60 tu dengan sihat. Kan? Ha, dengan sihat. Kata umur kita sampai 60 ataupun sampai 70 ke tak Allah SWT tapi tak jaga kesihatan. Itu terbahagi kan. Memang takdir. Tapi yang disuruh jaga kesihatan berubat adalah nabi sendiri, Allah sendiri yang suruh kita apa nama cari ubat umur tetap umur, umur tetap umur itu saja keadaan dia kan tapi kesihatan jaga. biar kat hang umur kita 70 70 tu mati dengan sihat kan bagus sihat kan? betul ada dalam solat minta waafini sihatkan aku ya Allah kan sihatkan aku kemudian yang kesembilan yang kesembilannya dalam solat ada selawat selawat dalam ah, duduk antara dua sujud ah, ah, ah. maaf dalam tayah akhir, akhir. Allah salli ala sayyidina Muhammad sayyid awal tahyata taakhir. Siapa yang berselawat kata nabi akan diberi keselamatan pada dia Kita banyakkan selawat ni banyak keselamatan diberi pada kita. Okey dan yang terakhir apa yang ada dalam solat yang ada dalam solat yang terakhir iaitu syahadah dan juga salam. Syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar dan juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi solat tu diberikan. Apa dalam solat ada 10 benda tu dalam solat. Mhm. Mm solat tu sayangi solat eh? Solat tu ibadah yang penuh dengan kebaikan. Masya-Allah. Sekarang ni orang dunia sains kan, Universiti Malaya ada keluar satu buku. Solat dalam bentuk kesihatan. Kan, dipasang wayar orang sihat, gelombang otaknya tenang kan. Macam juga degupan jantungnya lebih tenang, lebih sihat. Gerakan-gerakan tu macam exercise bagi kita. Orang bahasa sudut kesihatan, nampak dia sudut kesihatan dan nah, so, jadi maknanya solat. Itu adalah waktu solat ni sayang, sayang dan buat disayangi dan buatkan solat banyak-banyak. Kita di hari-hari kan diri kan solat jaga solat dhuha. Ada 10 benda enam solat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan itu tadi guys, Ustadz Amin. Sangat-sangat menyenangkan ketika mendengarkan tausiah daripada Ustadz Amin ini guys. Karena kenapa? Di sini apa ya penyampaiannya sangat mudah difahami seperti itu dan yang disampaikan bukan yang berat tapi kita sudah melakukannya tapi kadang kita tidak mengetahui ya. Jadi dengan mendengarkan ceramah daripada Ustadz ya kan nasihat daripada Ustadz Amin ini maka Insya Allah solat kita akan lebih baik nantinya dengan mengetahui rahasia 10 perkara dalam solat ini maka Insya Allah kita akan lebih khusyuk kita akan lebih yakin. Ya, ketika kita melaksanakan sholat, ya, masya Allah, dan buat teman-teman semua, jangan sampai istilahnya tertinggal. Jangan di skip lah kalau bisa, ya. Karena, kenapa di sini ada hal-hal yang paling paling penting dalam kehidupan kita? Ketika kita melakukan sholat Maka insya Allah ketenangan pikiran kita, hati kita Ya Allah berikan kecukupan Bagi kita, Allah berikan hidayah Bagi kita, Allah sehatkan Badan kita, Allah apalagi Ampuni dosa-dosa kita Allah selamatkan kita, Allahu akbar Banyak sekali ya guys ya Ternyata banyak sekali Rahasia di dalam sholat kita Dan apakah kita mendapatkan Itu semua, nah kita harus introspeksi diri, melihat lagi apakah saya sudah dapat atau belum. Kalau belum, perbaiki sholat kita. Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah nonton video ini. Dan syukran jazila Ustadz Amin sudah memberikan atau syiah kepada kita semua. Jazakumullah khair. Allah atikala afiyah. Dan saya Wamin Undudri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.